Sangit pun terasa Gelap-gelap sekelam hatiku Bunga cintaku Hilanglah sudah Di telan dusta Hanya kau yang ku sayang Kau yang ku cinta Oh hilanglah sudah Tiada ya, lagu kundang Mimpi-mimpi Di dalam tidurku Kau dusta padaku Kau ingkari dulu bunga cintaku hilanglah sudah Oh beat hanya kau yang ku sayang hanya kau yang ku cinta Yang akan tertutupkan, apa salahku sayang, segalanya telah ku berikan, uh, sampai lagi indah mimpi-mimpi di dalam tidurku kau dusta padaku kau ingkari janjimu yang dulu. sayang hanya kau yang ku cinta namun telah tiada apa salahku saya sayang tiada dusta Star pada ku.